Yang kuning itu pisang apa bu? Itu pisang raja Raja apa bu? Raja dangdut Dangdut apa? Dangdut lo bu. Saya nyari cabai keriting bu Ya ada, sudah direbonding Harganya berapa seikat bu? Yang mana? Sagi apa bayam? Kalau sawi? Kalau sawi 5000 ribu seiket. Kalau bayam bu? Sama bu ya? jualan pisang bu bukan jual layangan sudah tahan jualan pisang pakai nanya berapa se sisir bu mas ini bukan Kalau kecantikan jangan tanya sisir yang kuning itu pisang apa bu pisang raja raja apa bu raja dangdut dangdut apa dangdut lopuh yang hijau itu yang hijau ini pisang kepo kepo apa kepo pramuka jadi pilih gak sih Goreng enggak? Iya bisa, Mas. Enak banget kalau digoreng. Goreng pakai apa? Pakai pasir Oh, wong edan. Bu. Oh ya, silakan, Pak. Itu cabe apa, Bu? Cabe beneran, bukan cabe cabean. Saya nyari cabe kriting bu. Gak ada, sudah direbonding. Berapa sih itu bu? 60.000. Mal banget. Kalau mau ini cabai rawit, satu kilo 5 ribu. Nah, itu kok murah malah? syaratnya nggak boleh dibawa uang, harus dihabiskan di sini. Bawang putih jadi bu, satu kilo. Saja bawang putihnya. Habis bawang putihnya? Gak. Bawang putih sudah diusir sama ibu tirinya wong oh, ngeban Wah, Bu Umro sekarang jadi petani sayur ya? Ya mas, sayur hidroponik Kenapa pilih hidroponik, Bu? Hidroponik, ucup drop jangan panik Ini sayurnya umur berapa hari, Bu? Gimana? Saya tak bayang Kalau sawi? Kalau sawi umur puluh hari? Kalau bayam sama. Kalau pangan dijual di mana bu? Yang mana? Saya tabayam. Kalau sawi? Kalau sawi saya jual ke pasar. Kalau bayam bu? Sama. Harganya berapa seikat bu? Yang mana? Saya tabayam. Kalau sawi? Kalau sawi 5000 seikat. Kalau bayam bu? Sama. Bu, kalau semuanya sama ngapain diomongin bu? Mas, masalahnya sawi ini saya yang nanam. Oh, uh, kalau bayam? Buang edan Ya sama Jamu gendong ya mbak? Iya pak jamu gendong Maaf mbak, kalau gendong doang Gak usah minum jamu, boleh gak? Eh, emang aku ini bumbu apa? Kan? Minta gendong Jamu-jamu kakir gak sih mbak? Iya kakirnya berhasil ya. Kalau bapak pegel-pegel bakal bakal minum jamu saya hilang pegelnya Kalau bapak batuk-batuk minum jamu saya, hilang batuknya kalau sakit kepala, jangan coba-coba minum jamu saya pak emang kenapa apa, Pak? hilang kepalanya ada jamu kuat gak Pak? ada berapa 11? 5 ribu murah ya? murah terus kalau ingin membuktikan kekuatannya gimana? gampang di rumah ada pintu kan? Ah. Itu apa, Pak? Coba aja jepitin di, di pintu oh, Selamat sore, Pak Sore Bapak, Bapak tukang pasir ya? Bukan, tukang sulap Udah tahu tukang pasir, masih nanya Pak, kenapa pasirnya diselimutin? Biar gak masuk angin Pak, ini ceritanya kan saya mau bangun rumah, Pak Memang rumahnya belum bangun? Belum, Pak Bangunin, ntar kesiangan Memang butuh berapa liter? Loh, pasti kok diliteris ya, Pak? Ini kan pasien, pasien saya, nyetor serata ya? Ya udah, saya butuh dua truk, Pak, tolong diantar ke rumah Hei, saya bilangin ya, anak saya kemana-mana aja, gak saya anter, malah suruh ngantar pasir. Oh, mau ngedat? Selamat sore pak sore. Pak, batunya dijual pak? Ya, saya makan Oh, makan batu pak? Ya enggak lah, saya jual Ini batu apa pak? Ini batu kali Kok batu kali? Kan nyarinya berkali kali Atau orang bagusnya batu gunung pak? Bentar nyarinya berkunung-kunung. Sejak kapan jualan batu pak? Sejak zaman batu Ini berapa renas Pak? Saya enggak jual serterkan mau jual truk truk kan? Saya jual tiloan. Tapi di kosong di sini ya. Eh, ini sudah pakai. <tuk> ya udah Pak, saya beli strok, Pak. Dimakan di sini apa dibungkus? Bung <tuk> oh. kedap.